Hai hey, teman-teman, jumpa lagi nih di channel Toys of Mainan. Kali ini, Om oh, cari mainan lagi teman-teman. Kita sudah siapin nih mobil bawa hewan nih. Wow. Siapa tahu kita dapat banyak mainan teman-teman. Yeah. Ya, oke. Okay. Kita jalan. Oke. Okay. Hey, apakah ada muatan untuk mobil ini? Ayo kita cari sama-sama. Ada nih. Wow. Yey yeah, kita langsung dapat wow. Apa ini Wow ini gajah teman-teman This is elephant Ini gajah Suaranya huh? mm. Nah gitu teman-teman Yey yeah, kita dapat satu Kita cari lagi Siapa tahu masih ada teman-teman wow. huh? Apa ini warna putih Wow, kirain tadi apaan. Ternyata mainan juga, teman-teman. Hmm. Hmm. Ini kambing, teman-teman. This is sheep. Oke, okay, teman-teman. Dapat dua. Yeay, kita lanjut cari. Wow, apakah masih ada? Wow, ada lagi putih-putih di sini. Apa ini? Wow, oh, ini angsa, teman-teman wah huh? wow, dapat angsa gitu suaranya teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman karena om setiap hari cari mainan oh dapat lagi ah, apa nih teman-teman baring ah, ini dinosaurus kirain wow. tadi ular teman-teman Soalnya -teman. oh, lehernya panjang Wow, ini dinosaurus yang suka main di air, teman-teman. Oke. Okay. Ada yang tahu nih namanya apa? Ay. This is dinosaurus, teman-teman. Oke. Okay. Kita dapat. Lanjut lagi. Uh, ada lagi. Belum jauh carinya sudah ada. Hmm. Wow, ini kambing gunung, teman-teman. Hah. Hmm nah ini kambing gunung yang selalu kita cari-cari ini -cari teman-teman ini kita dapat Wow. sini naik di mobil ayo ikut hey. oke okay. kita lanjut huh? kayaknya ada lagi apa wow. ini ini dinosaurus lagi teman-teman yeay kita dapat dinosaurusnya lagi This is T-Rex Ini T-Rex teman-teman Hati-hati ya sama T-Rex Bisa memakan Binatang juga nih Wow Oke okay. Apakah masih ada muatan untuk mobil hewan ini Ayo kita cari Wow Mobilnya dapat muatan lagi teman-teman Apa ini Wow Ini dinosaurus juga teman-teman Dinosaurus kadal teman-teman huh? Warnanya orange nih oh, Cantik nih Ayo kita ambil Tidak. Yeay Kamu naik di depan hey, Wow dinosaurus orange nya hey. Di depan hey, guys you. Kayaknya dia nggak mau di belakang Ayo kita jalan Cari lagi cari lagi Sakatan masih ada uh, Apa ini Kita dapat dinosaurus lagi teman-teman Ini dinosaurus yang hidupnya di malam hari teman-teman Lihat tuh matanya merah Ih takut huh? Is, Warnanya hitam teman-teman Wow Ayo kita simpan Yeay Kita dapat banyak Jalan Hooray! lagi jalan lagi Hooray! Cari mainan cari mainan Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Dinonton sampai habis Biar omnya... Oh, dapat lagi. Semakin semangat cari permainan Ini kayaknya mainan yang kemarin nih. Kok bisa ada di sini? Nah, ini harimau, ya, teman-teman. This is... Tigers. Oke. Okay. Nah, gitu, teman-teman. Suaranya. Ada yang bisa tiru nih suaranya harimau. Gimana suaranya harimau? Iya, teman-teman. Gitu. Ih, takut enggak dengar suaranya Om. Wow, apakah masih ada? Apa ini? Waduh. Ini zebra, teman-teman. Kok ada zebra di sini? wah huh? gitu suaranya zebra, teman-teman. This is zebra. Waduh, kok kakinya patah? Hey. Jangan digigit sama T-Rex nih, teman-teman. Wow. Banget Aduh kasihan Aduh kasihan banget nih Ayo kita bawa pulang Wow Banyak nih mainan Ayo kita hitung sama-sama lagi teman-teman Biar kita semakin hebat menghitung teman-teman Oke okay. hitung sama-sama ya Wow banyak banget nih muatannya Satu Eh, turun. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Yeah, kita dapat sepuluh lagi mainan. Ayo kita hitung pakai bahasa Inggris, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, kita dapat 10 mainan. Ayo kita pulang pakai mobil bawa hewan, teman-teman. Yeay ada teman-teman Hewannya mau berangkat dulu ya Sampai jumpa hey, di video om selanjutnya teman-teman hey. Jangan lupa di subscribe teman-teman Kasian nih om kalau nggak di subscribe Subscribe ya Biar omnya semakin semangat nih cari mainannya Ya sambil kita belajar juga nih menghitung teman-teman Oke okay. nama, Belajar nama-nama hewan juga Oke okay, ya oke okay. Dadah Wah oh, no no no no oh, aduh oh, aduh oh, mentok aduh oh, oh. Dadah teman-teman